Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Rabu, 6 Desember 2022, terpantau turun untuk antam dan cetakan UBS, berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat antam ukuran terkecil yakni harga emas hari ini di Pegadaian cetakan antam ukuran terkecil 0,5 gram Rp 562.000, turun dibandingkan harga kemarin. Adapun harga logam mulia cetakan UBS 24 karat ukuran terkecil 0,5 gram di pegadaian justru turun Rp520.000, turun Rp8.000. Harga 1 gram emas antam 24 karat di pegadaian hari ini Rp1.019.000 per gram, turun Rp9.000 dari harga kemarin. Sementara itu harga emas 24 karat UBS di pegadaian berada di Rp974.000, turun dibandingkan harga kemarin.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 Sementara itu, harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp 9.494.000. Sekian harga emas untuk tanggal 7 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.